Terbaru terupdate dan terhangat Seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada untuk menemani Santai sore kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi Dan vitamin baru nih sahabat ya Seputar Lesti dan Bilar ke kabar pertama kita lihat sebelumnya persahabat, ya Ada sebuah kabar yang membuat kita merinding dan bergemetar Persahabat ya melihat cerita aslinya Semalam kakak Bilar berkunjung ke salah satu fans Dan tentu fans tersebut adalah pengerus dari TPK di Jakarta persahabat ya Ini ada sebuah percakapan pesannya Kabir mengatakan sebelum kami Ke Indosiar insya Allah Kami singgah sebentar ke sana ya bu Kirim aja alamat lengkapnya Terima kasih kalau memang sedekat studio Kami akan mampir Dan insya Allah bisa memberi sedikit Yang kami punya untuk adik-adik Yatim piatu Masya Allah Luar biasa persahabat ya, suatu kebahagiaan dan tentunya kita merinding bergemetar persahabat ya saat melihat percakapan pesan dari kakak Bilar. Dan kita lihat juga persahabat ya, tentu di sini kakak Bilar juga langsung meminta nomor HP yang bisa dihubungi tuh persahabat ya. Masya Allah, Tabarakallah, tentunya suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan yang tentunya kita rasakan bahwa idola kita memang luar biasa orang baik. Yang tentunya tanpa mengumbar Mereka selalu menjalankan kebaikan bersahabat ya Salah satunya membantu anak-anak yatim bersahabat ya Ini luar biasa Mudah-mudahan selalu menjadi sosok inspirasi untuk banyak orang Dan selalu menjadi orang baik Masya Allah, Allah. Banyak tanggapan Banyak dibanjiri komentar dari para sahabat Leslar Sebelumnya postingan ini dari post oleh akun Leslar Underskorsik kita lihat di komentar persahabat ya dari akun Instagram Mukmin Atini mengatakan Masya Allah Bang Bilar kamu memang pria idaman banget, baik hati dan ramah Semoga rezekimu barokah untuk semuanya, amin Wow, Masya Allah bangga persahabat ya Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Nonon Ansgar Mozak mengatakan Masya Allah, Tabarakallah, kita maaf atuh nggak kepo Tapi akhirnya dikasih tahu sama orang lain juga Insya Allah mereka selalu dikelilingi dan didoakan orang-orang tulus Amin Wow, Masya Allah bangga persahabat yang terharu Tentunya saat melihat cerita aslinya Ketika kakak Milar dan Deddy Alas berkunjung ke TPK yang ada di Jakarta persahabat, ya. Dan selanjutnya kita lihat juga yang mana sebuah tentunya komentar salah satu cerita juga dari para fans. Dari Ahmad Tanto. Ini persahabat ya situ menyampaikan. Semenjak istriku ngefans sama Leslar semakin jadi pribadi yang lebih baik. Yang awalnya udah baik. Kebiasaan cium tangan Lesti ke Bilar yang berulang-ulang diikutin istriku. Terima kasih untuk Leslar. Semoga semakin sukses dan menjadi publik figur yang baik. Masya Allah bagi persahabat, dia ya, Positif banget ya tentunya Ini penyampaian langsung dari suami Istri yang tentunya ngefans banget Kepada Lesti dan Rizky Bilar Ini salah satu contoh bukti nyata yang baik persahabat ya Yang diberikan mudah-mudahan saja Selalu menjadi contoh baik untuk kita semua Lesti dan Bilar mudah-mudahan selalu berkah Selalu sukses dan selalu lancar Apapun yang dilakukan mereka berdua Kabar berikutnya persahabat, ada vitamin bahagia yang kita dapatkan. Perhatikan diunggahan ini. Wow, Allah banyak persahabat ya kerjasama ya, Hus diem katanya tuh <tongan> postingan ini diunggah oleh Bang Bensi Kumbang di IGsnya, persahabat ya. Diri oleh akun Family Arus Nelayan 23. Perhatikan baik-baik di video ini persahabat ya Tentu kakak Pilat ini lagi tek Dan HP-nya dipegangin sama istrinya tuh persahabat ya Wow kerjasama ya sekarang Ternyata Bunda Leasi yang pegang HP ya Kerjasamanya tuh persahabat ya Banyak tanggapan juga yang diberikan Respon yang sangat luar biasa dari para fans, salah satunya dari akun Dava Mimi, mengatakan, "Masya Allah, hebat, Bang! Pasutri kesayangan kita tuh, masya Allah, banget ya, selalu hebat, selalu banyak support dukungan dari orang-orang baik dan orang-orang yang tulus mencintai Lesti dan Bilar. Gambar selanjutnya bersahabat, ia ya, ada sebuah unggahan terbaru dari Dedek Alasi Kejora, dua jam yang lalu, nih mengunggah sebuah postingan." Bersama Ayah Kejora, persahabat ya Wow, tepatnya hari ini adalah Hari Ayah Sedunia nih, persahabat ya <guruh> Dan kita lihat Happy Father's Day Hari Ayah, persahabat ya Hari ini Masya Allah didalasi memang luar biasa Selalu patuh, selalu nurut kepada orang tua Hingga teh fitri di sini David Karlina berkomentar, Masya Allah, Dede Lesti Kejora, anak baik, anak berbakti, sehat, sehat selalu ayah Kejora, tuh persahabat ya, tentunya, tak hanya Dede Lesti, kakak Bilar juga, pastinya persahabat ya, tentunya, ini berbakti banget kepada orang tuanya, Masya Allah, mudah-mudahan selalu bahagia, ya. dan selalu memberikan Kabar-kabar bahagia untuk kita semua. Jangan kemana-mana, biar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya, cidukan vitamin baru selanjutnya, Total stay tuned di Diva TV, biar kalian tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar. Ini dulu informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bagaimana ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.